Oke, jumpa lagi bersama saya Doni dan di Mariken TT kali ini kita akan membahas salah satu tempat yang ada di Kota Momere yang nantinya akan menjadi salah satu kunjungan wisata rohani ya di Kota Momere. Jadi ya, Kota Momere sendiri juga banyak sekali wisata-wisata rohani dan kali ini uh, sudah diletakkan waktu pertamanya ya dan akan dibangun di tahun ini. Ya, semoga berjalan dengan lancar dan tempatnya yaitu Glora Samodwar. Kita akan lihat sebelum direhab ya teman-teman semuanya. Oke nah teman-teman di, di sini kita bisa melihat ya Sekarang sedang berlangsung ya pelatihan sepak bola Mungkin dari SSB di Kota Maumere ini Dan di lokasi ini juga ya sangat bersejarah tempatnya Sehingga dibangun sebuah uh, menara atau lonceng Yang nantinya akan digantikan di Gelora Samador ini ya teman-teman semua. Kota Momere tepatnya di Glor Samador akan dibangun Menara Lonceng yang akan diberi nama Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II dan nantinya akan menjadi landmark baru di Kota Maomere. Peletakan batu pertama telah dilakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2022. Beberapa alasan pembangunan menara lonceng ini adalah di Glora Samador menjadi saksi banyaknya event atau kegiatan baik secara lokal, nasional dan juga internasional. Dari sekian banyaknya event atau kegiatan, beberapa telah kami rangkum. Yang pertama perayaan Pulan Maria tingkat nasional pada bulan Oktober tahun 1986. Yang kedua kunjungan Paus Yohanes Paulus II di Maumere pada tahun 1989. Yang ketiga tim sepak bola Maumere Persami menjuarai El Tari Cup tahun 2015 dan yang terbaru yaitu penabisan uskup Maumere Monsinyur Elvaldus Martinus pada bulan September tahun 2015. Semoga pembangunan menara lonceng Santo Agnes Paulus kedua ini berjalan dengan lancar dan menjadi salah satu landmark baru di kota Maumere. Dan sekian dulu ya, video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga di Gelora Samador ini cepat dibangun. Dan akan ada ikon baru di Kota Maumere, menambah uh, destinasi wisata rohani di Kota Maumere. Jadi, mari ke NTT.